Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di ruang publik opini Mas Rubi01. Jadi, kali ini kita akan angkat topik masalah penyelewengan kekuasaan. Jadi, menarik ketika timbul pertanyaan, semua orang menginginkan posisi strategis di dalam pemerintahan dan semua orang menginginkan untuk bisa berbakti kepada bangsa dan negara namun bagaimana ketika ada oknum yang berkesempatan mendapatkan itu namun disalahgunakan dan diselewengkan baiklah sebelum kita lanjut dan mengupas lebih dalam dan beropini mengenai hal tersebut silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe baik terima kasih teman-teman lanjut akhir-akhir ini yang menjadi perbincangan di publik dan menjadi permasalahan di kalangan elit dimana COVID-19 atau COVID-19 yang selama ini menjadi musuh besar kita bersama ternyata ada masalah di sistem pemerintahan dan kekeliruan yang terjadi sangat disayangkan ketika ada perwakilan milenial, perwakilan mudah mudi yang diangkat langsung oleh presiden sebagai staf khusus. Namun, oknum-oknum tersebut tidak perlu kita sebutkan, oknum-oknum tersebut menyelewengkan kekuasaan dan mengkhianati rakyat. Di mana kekuasaan atau posisi strategis di Menjadi staf khusus presiden itu bukanlah hal yang mudah dan tidak semua generasi berkesempatan untuk masuk. Namun, lagi-lagi terjadi namanya daseng dan dasone atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Artinya, konsep dasar daripada program pemerintah khususnya program prakerja ini sangat bagus. Konsep dasarnya sangat bagus sekali di mana menjadi permasalahan di negeri ini salah satu permasalahan besar yaitu tingkat penganggurannya tinggi sehingga muncullah satu program salah satu dari kesekian program yaitu program kerja artinya ini memberikan pelatihan dan memberikan keterampilan kerja kepada masyarakat yang notabenenya masih sangat kurang dan sangat minim baik pendidikan formal maupun non formalnya sehingga Presiden membutuhkan staf khusus yang punya keahlian dalam bidang ini pertama itu yang paling uh, susah yaitu dalam membuat aplikasi di dalam uh, pengerjaan tersebut sehingga memilihlah beberapa anak muda yang biasa disebut sebagai perwakilan milenial beberapa bulan yang lalu akhirnya karena belia-belia yang dipilih ini mempunyai latar belakang sebagai pengusaha sehingga tidak bisa membedakan bagaimana itu kehidupan sebagai pengusaha dan uh, kehidupan di dalam sistem pemerintahan atau terjun ke dalam politik nah, karena uh, pada dasarnya di dalam pengusaha sebagai pengusaha itu betul-betul hanya mengejar namanya keuntungan profit yang setinggi-tingginya sementara di dalam pemerintahan kita bagaimana caranya bisa menjadi pelayan publik yang maksimal. Nah, inilah satu kunci, kata kunci yang tidak bisa di uh, bedakan antara bagaimana jadi pengusaha dan bagaimana jadi pelayan publik. Uh, baiklah, kita akan berupi ini masalah ini. Alangkah baiknya ketika kita melihat ini, alangkah baiknya ketika pemerintah dalam hal ini presiden mengabolusi kembali uh, Staff, staff yang mereka yang beliau miliki bagaimana caranya dan bagaimana kewenangan sejauh mana kewenangan mereka karena ya hari-hari hari ini terjadi namanya penyalahgunaan kekuasaan melampaui kewenangannya di mana ya kita ketahui bersama uh, ada oknum staf khusus yang menyebarkan surat ke seluruh camat di seluruh Indonesia uh, untuk bermitra dengan perusahaan yang dia miliki. Untuk spesifiknya kita akan bahas masalah program kartu prakerja. Kartu prakerja ini kurang lebih tiga juta per orang. Satu jutanya itu untuk pelatihan, pelatihan kerja, keterampilan kerja. Nah, di sini satu jutanya ini diambil oleh perusahaan di mana mitra ini apa namanya kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah ini terjadi namun ketika diteliti lebih dalam ternyata eh, oknum yang dalam hal ini staf khusus yang memiliki perusahaan itu ya ternyata menjadi perdebatan panjang karena dianggap bahwa eh, ini pengkhianatan dan ini betul-betul tidak sesuai dengan etika etika pejabat nah, untuk lebih lanjutnya silahkan teman-teman yang ingin berkomentar dan berpendapat masalah ini silahkan komen di kolom komentar dan kita diskusikan bersama dan jumpa lagi di lain